Watak Hero, dua. Labu dan labi. Seorang reba, seorang tukang masak. Yang jahat siapa? Majikan dia. Siapa nama dia? Haji Bakir bin Lebay kedekut. Alhamdulillah, <SILENCIO> no, buruk ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dijauhkan dari segala merbahaya, melarutaka bencana dan balas serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah guys, kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita dapat menikmati nikmat itu guys. Jangan lupa senantiasa bersyukur. La inshaqertum, la azidan. Apabila kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah Menambah dan menambah nikmat kepada kita Wana in convertum, apabila kita kufur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Inna Sesungguhnya adab Allah subhanahu wa ta'ala Sangat sangat sangatlah pedih Maka daripada itu teman-teman sekalian Ketika kita diberikan nikmat yang sangat besar Setiap hari, setiap saat Setiap detik, setiap menit Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang sangat besar kepada kita Maka jangan sampai kita lupa Untuk melakukan syukur ya Untuk istilahnya memanjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah Wasallam Senantiasa melakukan salat Memperbanyak ibadah kepada Allah Sebagai tanda syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan apa yang Allah berikan kepadanya Allahu Akbar Dan kita terkadang banyak lupa Banyak istilah daripada kita ini Hanya memikirkan Yang kelezatan-kelezatan dunia saja Ketika kita Yang diberikan Allahu Akbar Diberikan kebahagiaan Diberikan kesenangan maka kita lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada kita Maka kita kembali kepada Allah memujinya. nya Allahu Akbar minta pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala suka kepada orang yang ketika dia bahagia Dia dekat dengan Allah Ketika dia terpuruk dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah, Alhamdulillah, Thumma, Alhamdulillah Oke okay guys di sini kita akan merekam sebuah video Ustadz Badlishah Alauddin guys Daripada Tazkira Ustadz Nah sudah lama kita tidak merekam Ustadz Badlishah Alauddin guys Nah di sini berkenaan dengan apa Jom kita layan videonya Let's go Okay guys, jangan lupa like, share, komen dan subscribe Tazkira Ustaz ya. Linknya di deskripsi. Timu pertanyaan. Okay. Kenapa orang kita tak nak jadi kaya? Masalah pendidikan. Ah, ini masalah pendidikan. Di agama kita ni basicnya dia tak larang jadi kaya. Ha. Ini asal. Kalau ada ustaz-ustaz beritahu jangan kaya, tak tepat. Ha, betul tak Betul. Tak tepat. Hmm. Kita tak nafi ada orang kaya tu boleh. Abdul Rahman bin Auf kaya masuk syurga merangkak paling kurang dia masuk juga surga. Yelah. Masuk juga mengangkak-mengangkak pun. Kalau daripada mengangkak tidak masuk surga, tidak. Duduk tengah-tengah mana tidak kanan tidak lagi susah. Sebab itu carilah harta. Ketitulah go sungguh-sungguh. Betul. Dua ibadah kita takkan mampu buat tanpa harta yang mencukupi. Haji, yang kedua zakat. Aha, Haji kalau harta kita tak sampai 9980, tak masa pergi Mekah. Itu minimum ah. 9980 tu maksimum simpan minimum simpan di dalam tabung haji. Cukup 9980, automatik dapat tawaran pergi haji. Tapi mungkin gilirannya lagi 20 tahun gitu, biasanya gitulah. Ah, Kalau okay, baru okay. baru ada 20 ringgit, itu lagi 60 tahun, 80 tahun, 1000 tahun lah saya ingat. Okay. <laughs> itu haji yang paling bawah, muassus susah namanya, bukan muassus susah. Mu susah Mu namanya. <laughs> Macam tahun ni Game Mu'asasah Pergi haji berapa hari Paling Paling lambat Dulu 44 hari Sekarang 48 hari Saya jumpa 2-3 jemaah dah pergi 51 hari Bayangkan 9000 punya PK 51 hari Kalau pergi suami isteri Tak ada masalah Kalau pergi suami seorang saja Macam mana Pergi seorang 51 hari Isteri tinggal di Malaysia Oh 51 hari Itu kalau dah 51 hari Masuk hari ke 48 tu saya ingat pegang dinding tak rata dah tak bahan tak apalah nasib angkat <laughs> ada yang blur tak apa tu ali zikir dia lambat sikit tak faham lumur tu ali zikrullah dia tak faham sikit tak rata dah pegang dinding ni berbonggol-bonggol jadinya baik itu nak selesa lagi sikit bayar mahal lah itu sebab altar ni sangat mustahak tu sebab nabi kita pun Ketika dia sebelum aa, jadi nabi dia juga peniaga dan dia juga kaya. Sebab itu dia punya mas kahwin kahwin dengan Khadijah 25 ekor unta. Ini orang ada duit je boleh bayar mas kahwin begitu. Betul betul. Unta kalau la takde harga 5000 se ekor. Kalau 25 ekor mana nabi punya mas kahwin 125000. Dia ada tak ada duitlah. Cuma dia kena memilih antara nak jadi nabi atau nak bisnes. Kalau dia buat dua-dua rosak. Sebab kalau orang bisnes berdakwah Atau orang berdakwah bisnes Dia ada dua cerita yang berbeza Aha. Mendakwahkan bisnes itu bagus Membisneskan dakwah itu pun Aha. Jadi mana saja dia nak pilih betul, Jadi betul. senang dia pilih dakwah sahajalah Tinggalkan perniagaan Boleh nak meniaga dalam masa sama dia berbisnes Ada dakwah tapi payahlah main jampur-jampur Susah pening kepala Senang dia tinggalkan salah satu Umar al-Khattab radhiyallahu anhu memang dalam riwayat dia sahabat yang tak kaya. Dalam cerita kita dengar dia punya baju ada 17 tampalan jahitan. Kita membaca sian Umar miskin. Eh tak. Dia baju dia ada 17 tampalan tapi kuda dia paling mahal di tanah Arab. Dia jenis orang, ada jenis orang baju tak kisah. Pakaian tak tak ada masalah. Kenderaan dia particular. Ada orang begitu. Ada dia begitu. Ada. ada orang baju terlampau semat jenis biar apa asal bergaya ni. Baju je angok dengan pesen apa semua. Duit tak ada pun. Naik kenderaan awam, kulu-kulu naik Uber, naik apa. Kereta tak ada. Tapi, jangok. Memang smart. Memas. Ada orang baju tak kisah. Tapi, kereta memang. Dia nak selesa travel ke mana-mana. Ah, okay. Maka, dalam konteks Omar Al-Khattab, bajunya memang baju murah-murah. Beli dia kamdah, beli benda begitu. Dia tak kisah. Tapi, kereta dia Bentley. Tak main, bersedih. Alphard, Alphard, kereta buat jenazah. Alphard ni, dia <laughs> pakai Bentley. Bukan jenazah Islam lah, jenazah bukan Islam semua kan. Men kalau di Tanah Arab tanya Ustaz Usni, S500 buat teksi. <laughs> dia ha, betul. pakai Bentley. Dia particular tentang kenderaan. Jadi balik pada kita orang Melayu ni, tak nak jadi kaya masalahnya kerana kita dididik daripada dulu asalkan kaya jahat asalkan kaya jahat saya nak betulkan persepsi tidak carilah kekayaan tapi kekayaan tu bantulah agama kita betul orang macam ni dia akan jadi bukan saja jutawan dunia sampai akhirat dia jadi jutawan Allah Abdul Rahman bin Auf jutawan dunia sampai akhirat dia jadi jutawan 40 unta bawa barang, barang dagangan bergegar Madinah terkejut Aisyah afzal bergegar ni kempal bumi ke dak umum mukminin Abdul Rahman punya barang dagangan 40 kontena lalu. Bergegur Madinah lalu ke Aiwi. Kata Ainsyah, patutlah Nabi sebut dia ni esok masuk suga merangkak. Berlari orang jumpa Abdul Rahman. Wah Abdul Rahman, berita baik untuk kamu. Apakah? Umum mukminin mu'minin beritahu Nabi kompeng kau masuk surga. Eh, dia cakap macam mana? Dia kata Abdul Rahman esok masuk suga tapi dia merangkak. Sebab apa merangkak? Harta kau banyak lah, migrasi nak cek kasta, nak dokumen macam-macam kata bukan lah sebab tak boleh masuk dah tak, tak apalah aku akan pastikan aku masuk syurga berlari pula lepas ini eh awak nak buat macam mana dia niat semua 40 kontena masuk dalam baitul mal dia serah ke mawi 100% untuk dijadikan bantuan pada orang Islam sekarang dia kata ini barang aku jadi pertaruhan di akhirat aku nak masuk syurga berlari pula kata dia Allah semua itu benda ni kalau kita asal ada kekayaan semua boleh buat semua boleh buat. Cuma sekali lagi masalah pendidikan. Saya ni peminat tegar Piramli. Tanyalah geng-geng oh. PPZ. Dia orang pun tahulah kalau WhatsApp, apa semua gambar. Tahu lah siapa kalau muka Piramli. Itu tak adalah muka orang lain. Saya minat Piramli. Tapi ada bak-bak Piramli yang kita tak bersetuju. Khususnya dalam bak dia nak mendidik orang Melayu mencari kekayaan. Kalau puan-puan, tuan-tuan bersetuju dengan saya. Piramli dia punya filem. Semua filem dia kalau watak orang kaya tu bukan dia yang lakonkan maka watak orang kaya itu akan jadi jahat sejahat-jahatnya. Tapi kalau dia yang jadi orang kaya tu baiklah jadi watak tu. Asal lain yang jahat orang kayalah. Apa buktinya? Tahun 1955 dia berlakon satu filem nama Penarik Becak. Dalam cerita Penarik Becak, dia jadi watak Penarik Becak, hero lah. Yang jahat siapa? Orang kaya Marzuki. Lakonan Udo Omar ataupun Haji Bakri Memang jahat, asal orang kaya Jahat Tahun 1960, diarahkan filem Yang menjadi masterpiece dia Iaitu antara dua darjat ah. Dia berlakon jadi Ghazali Orang kampung Kerjanya main gitar, main piano main Itu hero Yang jahat, tiga orang tengku Tengku Mukri, Tengku Karim Dengan Tengku Hasan. Lakonan Kuswadinata, Ahmad Nispu Dengan S. Kadar Ismail yang jahat semua orang kaya. Hero dia padahal kerja dia tolak kereta orang tu rosak je. Terus jadi hero aje. Orang dah tunang, dah benda curi hak orang, jahat. Dia didik kan macam kata Diramli keluar blok Diramli ka. Dak nak cerita tak betul pendidikan itu. Begitu juga tahun 1961, 31 Januari dia buat satu filem Ali Baba Bujang lapuk ah. Yang hero siapa? Ali Baba. Kerja apa? Mana ada kerja? Duduk rumah, ibini marah, kerja malas. Halau dari rumah, dia kata nak kerja macam tulang reput, keren-keren. <laughs> Aziz-Aziz suruh pinjam ngabang dia. Yang jahat siapa? Qasim Baba. Qasim Baba lakukan S. Sam Sudin. Jahat adalah orang kaya, orang-orang kaya jadi jahat. Tahun 1961, tahun yang sama, bulan Julai, Piramdi buat satu lagi film, uh, Seniman Bujang Lapok. Ah. Dalam watak tersebut yang hero, tiga bujang lapuk nak jadi bintang filem. Yang jahat siapa? Tak lain tak bukan, Sarip Dol Samsing, Kapung Dusun, anak orang kaya dalam kampung Dulu saya pun heran, kenapa anak orang kaya dengan anak penghulu? Mesti jahat <laughs> Kalau dulu, kalau cerita Sri Mersing, anak penghulu semua gangster <laughs> Sampai sekarang orang pandang, ayah kerja apa? Penghulu Mesti jahat <laughs> Dulu punya pemikiran Pemikirannya. Nah. Pada jawatan puluh, jawatan... Sebenarnya gini guys. Kalau istilahnya di kampung juga. Istilahnya di kehidupan kita juga. Kalau masa-masa sekolah dulu macam tu lah. Kalau yang kaya tu mesti dia jadi ketua geng. Macam tu guys ya. Dan kita istilahnya yang biasa-biasa aja ditindas. Pasti gitu. Betul, sekarang tak apa dah. Betul kalau sekarang Tahun 1962, Piramley buat satu filem ni masterpiece dia juga lah ibu mertuaku yang hero siapa dialah kasim selamat yang jahat siapa nyonya mansor lakunan mak dara eh mak dara lakunan nyonya mansor Kel keliru dan mak dara lakunan nyonya mansor okay. eh tak tak tak nyonya mansor lakunan mak dara nama dia mak dara ala kasim mak dara punya jahat mak tu dia bayangkan mak tu padahal yang tak betul siapa kasim selamat itu kan tunangan orang Dr. Asmadi, dia bagi mengoraknya pula dah, nyanyi sedak-sedak, yang dia rasa sabariah pun tak sabar-sabar, bergolek-golek -sabar. dengar lagu, terujur sangat dengar lagu, jangan tinggal daku pun semua, akhirnya mengorak, ingat cerita tu ya, mengorak-ngorak dapatlah, benda tu nyonya mansur marah, lempar duit, ambil duit kau keluar dari rumah kau bukan ketuna aku. Kasim Selamat dapat duit, apa dia buat? Ada buat benda elok. Bayar zakat, jauh sekali. Dia pergi Pulau Pinang tu. dah tak bayar zakat. <laughs> belum cukup sempurna pemilikannya ketika itu. Eh? Tak cukup hawal. Dia pergi Pulau Pinang. Dia buat apa di Pulau Pinang? Dia main judi. Balik bukut YouTube kalau tak percaya ya lah. Ban tikam kuda pula tak? Stable kuda. Duduk hotel lama-lama, duit tak ada. Biseri-biseri yang suruh kerja. Dia mana? Dia reti main muzik je. Ya. Akhirnya menyewa rumah. Nyai rumah tak mampu sewa. Duduk pulak bawah kolom. Bawah rumah saja Sampailah isteri dia kena tu lari pada rumah. Dia menangis sampai buta. Lainnya duduk percuma lah di situ. Mujur Pak Ali tuan rumah tu bagi dia belah asan duduk. Pak Ali ni memang bagus lah. Itu sebab Allah pelera keluarga Pak Ali ni sampai sekarang tu. Jeruk Pak Ali yang pun semua tu daripada banyak keluarga dia tu juga agak. Agak je lah. Yang jeruk tu berkat. Jeruk Pak tu. Ali. Nak orang kempen pun dah. Untuk dia. Agakkan saya lah Tapi tak tahulah Yang jahat cerita tu nampaknya Mutualah sebab dia orang kaya Tahun 62 dengan tahun 63 Piramli buat dua filem Sequel Pertama tahun 62 dia buat cerita Labu Labi 63 dia buat nasi Labu Labi Watak hero dua Labu dan Labi Seorang draper seorang tukang masak yang jahat siapa? Majikan dia. Siapa nama dia? Haji Bakir bin Lebai kedekut. Allahu <laughs> buruk betul <laughs> Haji Bakir Lebai kedekut. Ada lebainya gitu ya. Tahun 1964, filem-filem Piramidi terakhir di Singapura sebelum dia mengajukan hati ke Kolombo, uh. asal dia nak pergi ke Hong Kong, tak jadi, pasport tak lulus, dia pergi ke Kolombo. Tahun 64 dia sempat buat filem terakhir Uh, tiga abdul ah, tiga tu cerita tiga abdul memang dia kau-kau bantai orang kaya hmm. paling teruk dimunculkan satu watak Sadiq Segaraga saudagar barang-barang porba wow. ada tiga orang anak Hamida, Rasida, Rapeda, Jalanda Jalanda <laughs> Awin secara kontrak dengan anak-anak Ismil Ulama Jalanda Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahub Punya jahat, jahat sidik-sigaraga, saudagar barang purba. Tapi dia, abang dia sapu semua duit, wahid-wahid habis sapu duit tinggal untuk wahub satu rumah buruk saja. Nasib adalah tengah malam mimpi, arwah ayah dia datang pakai serban molek. Wahai anak anda ku, pergilah berjumpa dengan tuan magistrate, uh, lawyer namanya Sulaiman Akhlaqun. Pada esok, dia pun pergi selamat akhlaka. Itu pendidikan. Pentingnya wasiat. Jangan lupa wasiat. Walaupun duit tak banyak mana, tanah sekang ke kera, kena juga sikit sebanyak. Awak tu adalah tak ada anak lelaki, adik-beradik ramai. Semua nunggu awak meninggal bila. Usul saya dapat anak lelaki supaya perhabiskan kereta. Asyik perempuan, ada tiga-empat orang perempuan. Seru sikit dapat anak lelaki. Supaya menghabiskan kereta kita bila mati esok dia buat wasiat pergi jumpa Sulaiman Akhlaken. Cek Ayah dia kaya lagi. Ada mm -hmm. tanah di Pakistan, Turkmenistan, Tajikistan, Goestan. Setan pun dia ada. Hati. <laughs> Dan Piramli buat cerita itu Rusia belum berpecah lagi. Macam Aa. mana dia tahu bila pecah jadi Stan, Stan, Stan? Ah ni panjang cerita lain tahun kita ceramah. Tajuk The Brilliant of Piramli ya, eh. lain tahunlah kita buat. Tahun 60 Uh, tahun 68 Pirameli buat satu filem di Kuala Lumpur namanya Ahmad Albab. Pun sama juga yang hero siapa? Dia Kerjanya apa? Syawal gembala kambing. Kahwin oh. percuma dengan Mastura. Uh, dia ni siapa jahat cerita itu? Ayah pada Mastura namanya Mashhud Albuaya. <laughs> eh hey, Atompe belakon. Allah jahat sungguh ya hey, Atompe. Setiap kali hari jadi dia, dia wajib kau orang datang, bawa hadiah untuk dia. Teruk <SILENCIO> sungguhlah. Tak bawa hadiah suruh balik. Kita yang membesar dengan cerita Piramli, kita rasa ah, ini ni jokes, ini kelakar. Tapi kesannya adalah membawa pemahaman pada kita Kalau kaya jahat. Dan saya ingat drama kita sampai sekarang pun begitu. Ah, betul kalau lah. Kalau saudara-saudari yang kaki menengok drama sopra dalam TV Astro macam-macam Maghrib ataupun malam, asal kaya, mesti ada jahat sikit. Tak kira lah, suami kau encik bomba ke, suami kau encik... Um, ...suami kau setahui PNM ke, suami kau encik penceramah ke. Asal mentua tu kaya, lah, muka lah, semua mata-mata bercakap -mata ni. Asal menantu tu miskin, lah, semua itulah hero dan heroine dalam filem itu. Asal mentua kaya sikit, tansri ke apa ke, tak tahu kenapa asal kaya jahat. Iya betul Ini memberi kesan pada pendidikan Oke okay, guys sudah selesai videonya Allahumma sallallahu alaihi wa Muhammad dan betul sekali guys Apa yang disampaikan oleh Ustadz Badrish ala ya Berkenaan dengan pendidikan di dalam perfilman Seperti itu Di Indonesia juga seperti itu guys ya Sinetron-sinetron itu pasti yang kaya jahat Seperti itu Dan ya dalam kehidupan kita juga jadi mindsetnya itu seperti itu Oh itu kaya Oh iya iya iya Pasti kayak gitu guys ya tapi kenyataannya adalah banyak sekali sekarang itu orang-orang yang kaya, orang-orang saudagar dan lain sebagainya itu baik ya kan. Nah, yang terpenting adalah di sini catatan daripada Ustadz Abdul Isya' Lauddin, sekaya-kayanya kita itu jangan lupa untuk sedekah, jangan lupa untuk juga bayar zakat. Seperti itu guys ya. Pesannya adalah jangan pernah istilahnya kita itu kufur nikmat ya. Jangan sampai istilahnya hartanya kita sudah banyak ya kan. Banyak sekali pendapatan kita, ya kan? Jangan sampai kita melupakan zakat dan juga sedekah, guys, ya, agar supaya apa? Barokah, berkah Kalau istilahnya kan barokah gitu, kan? Tapi kita singkat menjadi berkah seperti itu, berkah dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu saja video kali ini, guys. Dan berkenaan dengan perfilman, pastilah teman-teman istilahnya sudah menonton semua daripada film piramli ya. Tapi saya baru beberapa ya saya nonton itu dengan film Piramli ya Mungkin kita akan nonton nantinya Insya Allah ya kita akan jadwalkan untuk menonton video daripada Piramli ya teman-teman sekalian Atau enggak ya memang kalau film itu saya nggak suka untuk langsung mereaksen seperti itu Sukanya itu ya nonton sendiri gitu kan Sambil apa ya teman-teman ya menikmatilah masa-masa istilahnya kita istirahat ya Masa-masa hiburan Biasanya di hari Minggu Saya menonton seperti itu Oke itu saja video kali ini guys Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe nya Channel saya dan juga Tazkiro Ustadz guys Karena menyajikan video-video yang sangat menarik sekali ya Tazkiro Ustadz ini Banyak sekali istilahnya peringatan-peringatan Dan juga istilahnya nasihat daripada Ustadz-ustadz yang ada di Tazkiro Ustadz Terutama ada Ustadz batlisha Ada Ustadz Samsul Debat Kalau nggak salah ada juga istilahnya Ustadz Awani Muhammad Dan banyak lagi Ustadz-Ustadz di dalam Tazukira Ustadz ini Jangan lupa untuk di-like, share, komen, subscribe-nya Dan tonton video-videonya Oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mau dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh